ya bang, gua kayak sore kali enggak, kok B1 na tadi nantang ke na HP. ya, ya biasa aja lah, ya kan hmm. apa itu bang abang tiba-tiba datang. -tiba itu tiba -tiba. loh ya. kenapa gua ngajak B1 serius lah ya, serius sekali bang udahlah, aku nge-prank abang <laughs> nge-prank aku sumpah ya. emang gak ada mas itu, itu kamera aku, bang, Nah, enggak. serius bang udah ini tadi kita eh Bim, sini kok ini kamera aku loh gak ada bang, gimana lah ya, bang. Bang. bang gak ada emang, emang gak ada ngambilnya bang lah Ah, jangan lah Bim. Tengok kasih bukti ada buktinya loh.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 baik lagi para konsumen biasa di my YouTube channel. akan buat konten lagi bros Konten yang agak sedikit menantang me Menegangkan Menantang adrenalin Konten yang udah lama banget gak aku buat Dan kali ini aku akan buat lagi Apalagi kalau bukan konten prank Jadi hari ini aku akan buat konten prank Di salah satu tempat di Medan Cukup ramai Di Merdeka Walk Salah satu tempat dimana banyak anak-anak Nongkrong di sini Dan ini adalah target tempat Wadah yang paling tepat untuk ngerjain atau nggak nge orang so buat kalian semuanya enjoy the video cabut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 mana? Hah? Ada mutung trail lah. Sendiri. Hah? Enggak Tengok orang abang di sini kan. Mana gitu. hewan gitu ya bewan gimana ini bang? oh gimana oh. ya, hmm. saja lah bang bukanya heeey mana ini? bewan pun sama siapa nih? ya satu aja lah kalo dua aja satu lagi lah aku satu aja lah beda bewan hah? bewan apa ini bang? ya B1. gimana? abang aku aja ngomong gak mau dengar bewan gak? sekarang kan gini bang abang ajak bewan mana bang? B1. Ya tau lah Aneta oke. Banyak bewan ngapain ini, Bang? Dia kayak mana laki-laki bewan gitu. Oh, abang nantang gitu? Ya aku emang nantang, nantang bewan. Oh, Wah, aku aja lah gitu Ayo, bewan bewan sama, Bang? Ya, dah. Ya udah, abang ada api? Ada? Mana? Nih. Ya abang gua kayak sore kali. Enggak. kok bewan tadi nantang kena api. Ya, siap ya, biasa aja lah. Ya kan bewan Be itu, Bang. Abang tiba-tiba datang. <tuk> kenapa kok ngajak kok berdua satu orang aja? ya, nah, bang, aja. aja kita Nenek apa gitu bewannya. iya, B1 Mobile Legend kita mau ada, bang? Mobile ini bang Ada? ini lagi-lagi lah, abang laki-laki ga? main Mobile laki-laki? juga ada main lagi lah kan aku tanya, laki-laki ada Mobile apa laki-laki? Ya udah, mobil aja, mobil aja. Wak. Aku berhenti di gua. Kameranya di. Astagfirullahaladzim. Di situ-situ aja. Thank you, Bang ya. Thank you, Bang ya. Encil ada kacau kali, Bang. Ada lihat dompet jatuh enggak, Bang? Enggak ada, Bang. Enggak ada. bang Hah? Enggak ada. bang tuh Warna hitam. Enggak ada, udah sini. Enggak ada orang, ya, Bang. Apa? Di mana, Bang? Lihat. Srisla. Iya, Bang. Anjir lah, Bang. Kenapa, Dek? Kehilangan? Iya, dompet, Bu. Di mana? Duh, di sini tadi. Jatuh, mayar, Bu, ya, Bang. Di mana? Heeh. Anteng terbelakang, Bu. Di mana tadi, Bang, jatuhnya? Di daerah sini, loh. Jangan suka naruh di belakang. Jatuh, Bu. <gat>, eh, iya, jangan tadi kan tapi tadi dekat apa? orang abang ini abang mana? orang abang ini ada gila yang ambil, Dek? ada, ada, manusia kan banyak sih, Dek enggak, kayaknya di sini loh tadi, Bu di sana jatuh, bada, coba tengok sekitar sini ha? Ah, warna hitam, ada. Bu aduh, mati laku ha? di sini, tadi jalan sini loh, Bu gini jalannya, ha? aku sempat gangnam style lagi gini Hah? Ada. Ada ini duduk. Duduk. Tempat lain di sini, Udah aku cari dulu lah, Bu. Makasih ya, Bu. Cuma-cuma tuang itu. Gak apa-apa, enggak, enggak mungkin di situ, Bu. Aku cari tempat lain aja, Bu. Ntar kubimiskal. Bang, serius lah, Bang. Hah? Hah? Gak ada? Betul, Bang. Betul, bang. Iya nggak ada, Bang. Seriuslah. Iya. Udahlah, aku pengen, Bang. Iya. Ngapreng, aku sumpah. Ya, emang nggak ada. Iya. Itu gara -gara, itu, gara -gara, itu kameraku, gara -gara, Bang. Hah? Sri Seriuslah, Bang. Udah ini tadi kita, eh Bim, sini kok. Ini kameraku, loh. Gak ada, Bang. Gimana, gak ya, Bang? Gara -gara. Gak ada, bang. emang emang nggak ada ngambilnya, Bang. Sri Iya. Ah, jangan begitulah, Bim. Tengok kasih bukti ada buktinya, loh. Gak ada gimana lah bang, gimana? Bim, gak ngaku orang ini Ini cuman buat video, sumpah Direkam loh, tanya dia Cuman, cuman, gada, mana bang, cuman prank -nya, Cuman prank kalau kantara bim, bim hmm, gimana bang? Gak ada gimana bang, prank kita bang, ada bang. Hangat, bang. Hey. Bah. Eh ada bang Gak ada bang bang Serius lah, Oi. Ada Eh, jadi nggak mau aku, tuh bang Eh, serius, kan mau pergi pula Siapa yang main akin sendiri, bang? Aku, jangan kan bang. Polisi aja, bu, nggak ada. Serius lah. ada bang. aku, bang. Kita Gitu coy, Bang. Sana tadi. Sumpah di situ, Bang. Ini ada video loh. Serius aku. Video pun emang gak ada gimana lah, Bang? Ini kita rekam, Bang. Ada loh, ada rekam ini Buktinya iya. ada di sini. Gila orang abang ini. Kalau gak ada gimana, Bang? Nah, Macem apa? Saya kasih. Ya, Jadi nih? Gak gimana nih? Enggak ngaku orang yang Bim. Hah? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Udah, kosong ya kan? Kosong sih. Ya lah kosong sebenarnya kan kosong juga dompetnya Hanji <laughs> <laughs> tapi ya, ya. dompet itu dikasih sama cewek aku iya itu ya apa lah apa lah ya, ya. Aduh Aduh ya. itu mereka lah. Celah. mau oh, nelpon grep, bus aku habis pula boleh menjari mampu nggak, bisa apa-apa? bisa kaya 2, abis enggak, pake kuota aja bang, kuota oh, iya bang mau siapa? iya sebentar bang lama-lama ya bang iya, sebentar ya bang abang-abang ya, ketikin aja kalau nggak oh, oh, udah, udah oh, bisa abang aja, abang aja langsung, sebentar iya. ya bang jangan lama-lama bang oke, okay, oke okay, bang sebentar bang nggak kan bang? iya bang. Sim berapa bang? dua bang. dua. iya bang. dua, Yalah. Yalah. dua ya bang ya. terbang bang. iya bang. Yalah. diangkat pula nih. halo ah, halo? ah, ada lurid kemana dia? kemana? Hmm, kemana mah? Ah, ah. Lari kayak emang Bang, bang, bang, bang, bang, bang, prank. Anh, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, Pakai dia. <laughs> ya, halo bro. Sekalian tadi udah ngelihat video yang barusan tadi. <laughs> itu adalah video prank yang aku buat. Udah lama buang banget, aku nggak buat konten-konten prank kayak gini lagi. Dan for information, konten yang aku buat tadi itu semuanya is just a prank.